Hai, hai, hai! Tentara dipanggil untuk memburu harimau Sumatera yang menyerang dan melukai dua petani setelah petugas meminta penangkapan mereka. Serangan terbaru terjadi pada malam hari, tepatnya di hutan lindung di Provinsi Aceh, di ujung utara Sumatera. Spesies ini menjadi sasaran para pemburu karena bagian tubuh dan tulangnya yang digunakan dalam tonik modern dan pengobatan tradisional. Bahkan, kulit mereka juga dipandang sebagai simbol status di beberapa bagian Asia. Mereka juga sudah dianggap terancam punah oleh IUCN dan kurang dari 400 ekor harimau diperkirakan masih berada di alam liar. Ya, lonjakan konflik dengan manusia dan deforentasi yang meraja juga telah mengurangi habitat alami mereka. Seperti kedua korban yang mengalami luka serius, di beberapa bagian tubuhnya. Ini diduga akibat serangan harimau. Kepala PKSDA Aceh mengatakan, mereka berencana untuk menyelamatkan dan memindahkan makhluk tersebut. Dia juga menambahkan bahwa para petani telah bekerja di dalam kawasan lindung secara ilegal pada saat penyerangan terjadi. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Di sisi lain, serangan lainnya juga terjadi pada hari Sabtu ketika tentara dan penjaga dikirim ke hutan untuk mencari seekor harimau yang menganiaya 4 penduduk setempat hingga mengalami luka kritis Namun sayangnya Hingga saat ini, tidak diketahui apakah serangan itu dilakukan oleh harimau yang sama. Selain itu, tahun lalu juga ada seorang penebang pohon dari Rusia yang meninggal setelah diserang dan dimangsa oleh seekor harimau di hutan terpencil ketika dia pergi ke toilet pada malam hari. Menurut informasi dari teman kerjanya, korban diyakini telah diserang hingga tewas oleh binatang buas yaitu seekor harimau amur atau biasa juga disebut harimau Siberia. Penduduk setempat mengatakan korban kemungkinan besar diseret ke dalam hutan dan dimangsa oleh harimau terbesar di dunia itu. Beberapa rekan-rekan korban juga terkejut ketika melihat di dekat tempat dia tinggal, tampaknya menunjukkan beberapa pakaian yang berserakan, serta potongan-potongan yang terlihat seperti jeroan manusia. Selain itu, jejak kaki harimau memangsa korban juga terlihat di lokasi yang semakin memperkuat jika yang memangsa pemotong kayu itu adalah seekor harimau raksasa dan bukan beruang coklat. Ternyata, nggak hanya itu saja, kejadian mengerikan juga pernah terjadi di sebuah kebun binatang di Cina yang ditutup karena membiarkan seekor harimau tersesat ke kandang singa. Sebelum harimau itu mati, Akibat berkelahi dengan tiga kucing besar, dalam rekaman kejadian yang mengerikan itu, beberapa singa terlihat masing-masing menjepit bagian tubuh yang berbeda dengan rahangnya yang kuat. Satu di lehernya, dan yang lainnya di pantatnya, saat mereka mengelilingi harimau yang kalah jauh. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.